Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan surang Capricorn di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Karir dan pekerjaan surang Capricorn di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Hubungan Asmara surang Capricorn di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu Support energi yang dapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2020 pertama kategori support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada kategori karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada kategori hubungan asmara jika kartu support energi sudah kita dapatkan Kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Capricorn di bulan Oktober tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Capricorn adalah three of swords ataupun tiga pedang. Secara umum three of swords itu diartikan perasaan sakit dan terluka, perasaan sakit karena Terhianati perasaan sakit karena ditinggalkan dan perasaan sakit karena kepercayaan dihianati oleh orang yang ia percayai di dalam kehidupannya yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi, di sini menggambarkan kesehatan suami Capricorn di bulan Oktober tahun 2020 itu akan sedang menurun dikarenakan suami Capricorn mendapatkan rasa sakit hati ataupun rasa dihianati oleh seseorang yang ia percayai di dalam kehidupannya. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan kesehatan Capricorn menurun dikarenakan ia mendapatkan rasa sakit hati ataupun rasa kecewa dari orang-orang yang ia sayang ataupun orang yang ia cintai di dalam kehidupannya. Dan untuk support energinya adalah naik offset. Secara umum naik offset itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan kesehatan Capricorn menurun di bulan Oktober dikarenakan ia mendapatkan rasa sakit hati, kecewa dari orang yang ia percayai Dan di sini seorang sahabat Capricorn memberikan support dan motivasi agar seorang Capricorn melupakan itu dan fokus kepada kesehatannya di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya, kita kartu keuangan seorang Capricorn dan kartunya adalah Seven of Pentacles ataupun 7 koin Secara umum Seven open tanggal itu diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan dan selalu melihat peluang yang jauh sehingga peluang yang dekat. terlupakan dan peluang ini sangat berarti untuk menunjang keuangan seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2020. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di satu sisi di sini seorang Capricorn selalu menatap masa depan sehingga ia perlu berjuang lagi untuk memperbaiki dan mendapatkan keuangan yang bagus di bulan Oktober tahun 2020 di sini juga digambarkan seorang Capricorn mendapatkan satu peluang yang sangat dekat namun ia enggan untuk mengambilnya dikarenakan seorang Capricorn selalu melihat peluang yang jauh di mana peluang itu didapatkan oleh orang lain dan di sini seorang Capricorn berusaha untuk mendapatkannya dan di sini juga dikategorikan satu peluang yang di depan seorang Capricorn itu baiknya diambil ataupun digenggam sehingga di sini keuangannya akan semakin membagus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 Keuangan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di satu sisi, seorang Capricorn melihat peluang yang sudah dimiliki oleh orang lain ataupun usaha orang lain yang keuangannya semakin meningkat. Jadi, di sini seorang Capricorn juga mempunyai satu peluang, dimana peluang itu sangat menunjang keuangannya. Dan di sini ia perlu mendapatkan dukungan dan support, ataupun belajar dari orang tersebut, yang merupakan orang-orang sekitar ataupun sahabat Capricorn sendiri. Selanjutnya, kita kartu dan pekerjaan surat Capricorn dan kartunya adalah Ace of One secara umum Ace of One itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai pembaharuan ingin mencoba hal yang baru dan baiknya melakukan satu hal yang baru jadi disini menggambarkan untuk pekerjaan surat Capricorn di bulan Oktober tahun 2020 keadaan pekerjaannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa stabil semuanya bisa dikontrol dan berjalan sesuai apa yang ia inginkan namun di sini seorang Capricorn belum merasa puas dengan hasil kinerja yang ia dapatkan dan di sini seorang Capricorn ingin memulai ataupun mencoba suatu hal yang baru di dalam kategori karya dan pekerjaan di mana di sini seorang Capricorn ingin membuka usaha yang lain ataupun dalam kategori ini usaha sampingan yang sangat menunjang kehidupan serta rezeki seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Sword, secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi seorang Capricorn ingin memulai usaha yang baru ataupun mencoba peruntungan yang baru di dalam kategori pekerjaan dan disini seorang Capricorn belajar dari seseorang yang lebih sukses dari dirinya ataupun seseorang yang lebih berpengalaman di dalam suatu pekerjaan yang ingin ia mulai selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Capricorn dan kartunya adalah five of cup ataupun lima Piala. secara umum five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada melihat harapan yang masih ada dan meninggalkan serta mengubur dalam-dalam masa lalunya. Namun di dalam posisi ini masih dalam proses perjuangan ataupun proses melupakan. Jadi disini menggambarkan asmara seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2020, ia sedang berusaha melupakan masa lalunya yang sangat kelam ataupun masa lalunya yang menyakiti hati dalam kategori asmara ataupun di dalam kategori hubungan asmara. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn melihat satu peluang yang sangat bagus untuk memperbaiki hubungan asmaranya bersama orang yang baru, ataupun bersama pasangan yang berada di depan matanya saat ini. Di sini, seorang Capricorn menaruh harapan yang sangat besar kepada pasangan untuk memperbaiki masa lalunya, sehingga seorang Capricorn bisa melupakan masa lalunya. Dan di sini, seorang Capricorn bersama seseorang sekarang, ataupun pasangannya yang sekarang berusaha menata masa depan ataupun berusaha asmara yang lebih harmonis dan yang lebih bahagia di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Swart. Secara umum Queen of sword itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seorang pasangan. Jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn berusaha melepas masa lalu di mana ia melihat peluang yang masih ada bersama seorang pasangan yang sekarang ataupun dengan orang yang baru dan di sini seorang pasangan akan terus berusaha dan mendukung seorang Capricorn agar selalu melupakan masa lalu dan menata hubungan asmara yang lebih harmonis dan lebih bahagia bersama pasangan Capricorn di bulan Oktober Tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Temperance Secaramu Temperance itu diartikan kesederhanaan, kesadaran, kesabaran serta dalam hati ia selalu sabar dan mempelajari sesuatu hal yang baru ataupun mempelajari pengalaman serta sini tidak ingin jatuh ke dalam kesalahan yang sama jadi jika kartu temperance kita gabungkan dengan kesehatan surat Capricorn di sini menggambarkan kesehatan Capricorn menurun di bulan Oktober dikarenakan ia mengingat masa lalu yang membuatnya sakit hati dan di mana di sini seseorang sahabat mendukung serta memberikan motivasi agar Capricorn bangkit kembali dan temperance di sini menggambarkan kesadaran dan kesabaran surat Capricorn menghadapi semua ujian akan membuahkan hasil sehingga kesehatannya sedikit akan membaik. Dan semakin membaik lagi di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya jika kartu temperance kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di satu sisi seorang Capricorn melihat peluang yang di tangan orang lain sehingga peluang yang di depannya ia lupakan. Dan di sini seorang Capricorn mendapatkan ataupun melihat peluang itu serta belajar dari orang yang lebih tua ataupun lebih berpengalaman dari dirinya dan di sini menggambarkan seorang Capricorn baiknya mengambil satu peluang yang baru itu ataupun peluang yang dekat itu dan berusaha belajar dari seseorang yang lebih tua ataupun yang lebih pengalaman dari dirinya agar keuangannya semakin meningkat di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya jika kartu temperance digabungkan dengan kartu kerjaan di sini menggambarkan Seorang Capricorn, baiknya mencoba hal yang baru ataupun berniat mencoba suatu pekerjaan yang baru di luar pekerjaan intinya, di mana di sini ia harus belajar dari orang-orang yang terlebih dahulu ataupun orang yang lebih berpengalaman di dalam usaha tersebut, sehingga di sini menggambarkan kesabaran seorang Capricorn di dalam belajar dan mengikuti semua yang dianjurkan oleh seseorang yang lebih berpengalaman akan membuahkan hasil yang maksimal di dalam keuangan serta kehidupan Capricorn di bulan Oktober tahun 2020 dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Capricorn berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada bersama pasangan dimana di sini seorang pasangan selalu mendukung dan mensupport seorang Capricorn agar melupakan masa lalu dan merintis kembali hubungannya bersama pasangan yang sekarang di dalam kategori bahagia dan harmonis dan temperance sini menggambarkan kesabaran seorang pasangan dalam mensupport sewa Capricorn melupakan masa lalu akan membuahkan hasil di bulan Oktober sehingga disini hubungan asmara Capricorn dan pasangan akan tercipta lebih bahagia dan lebih harmonis dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Oktober itu berada di angka 3 37 71 16 dan 68